Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, bi lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik, kabar terbaru, kabar baik dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar.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 tentunya informasi mengenai ajang SCTV Music World 2023 ini info langsung dari L2W yang direpost kembali oleh Les Larkin dari kasus untuk voting lewat via Instagram, per sahabat di kategori penyanyi dangdut bunda lesi Kejora mendapat voting 837.351 votes dan untuk kategori video klip Bunda Leste mendapat voting 221.975 votes Dan lagu Dangdut, Bunda Leste mendapatkan 506.418 votes Namun kita persahabat ya, dibikin salpok juga Dengan tentunya perolehan like yang tentunya menurun persahabatnya Kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh Les Tarkandari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 Yang memperlihatkan Abang El dan Bunda Leslie Kejora serta Papa Bi Lebaran tahun ini persahabat ya bersama kedua orang tuanya Papa Bi Apalagi melihat tawa senyumnya Al-Fatih yang selalu membuat kita bahagia Alhamdulillah persahabat ya Kembali tersenyum, kembali tertawa Mudah-mudahan sehat terus, keluarga besar dan selalu bahagia Amin Begitu banyak juga bersahabat ya Komentar yang diberikan oleh para fans Di antaranya dari konsendal putih Bilar Masya Allah happy banget Lihat senyum abang Berlebaran di rumah oma opah Masya Allah banget bersahabat Ada juga tentunya tanggapan dari Dianggeran sekarang mengatakan Masya Allah akhirnya muncul juga Kapalannya merah marun nih Katanya tua Masya Allah Sehat terus ya untuk keluarga Leslar dan semoga selauturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kemudian juga kita lihat di postingannya Pop Dance 3 jam yang lalu kali ini memposting foto keluarga. kali ini ada perserangan Leslar dan abang L persahabat ya, serta oma dan opanya abang El ini keluarga yang sangat bahagia. Selamat tentunya Hari Raya Idul Fitri ya untuk keluarga besar Leslar. Masya Allah banget persahabat ya, kita makin bahagia sekali ketika melihat keluarga bersatu Mudah-mudahan sehat terus pokoknya doa terbaik Dan tentunya selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita dan keluarga Namun banyak juga nih persahabat ya, komentar dan tanggapan yang luar biasa dari para fans Di antaranya dari Ianti Manix 28 mengatakan Masya Allah dan Taqabbalallahu wa minkum, ya wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Papa Daniel sekeluarga semoga diberikan sehat dan panjang umur, bahagia bersama keluarga, istri, anak dan cucu tercinta. Amin Masya Allah Kemudian juga kita lihat responnya tanggapan lain dari Fabil Al Fatih Bilar di situ juga mengatakan, "Masya Allah, sehat-sehat dan bahagia selalu semuanya." Papa B, Bunda Lesti, Abang Fatih, Papa Daniel, Ibu Dewi, dan juga segenap keluarga besar Amin, Minal izi Aizul Begitu banyak doa, dukungan, dan support yang diberikan dari orang baik yang sangat tulus mencintai Leslar Family. Masya Allah, kemudian juga bersahabat. Kita lihat di postingan ayah juara sebelumnya, mengunggah potret keluarga besar berada di Cianjur. Keluarga besar Bunda Lesti merayakan lebaran di Cianjur, sedangkan Bunda Lesti, Bapak B, dan Abang L ini merayakan lebaran tahun ini di Jakarta. Persahabatnya tepatnya berada di tempatnya oma dan opanya Abang L. Kita lihat di postingan Ayah Kejora, ya ada komentar dari Bunda Lesti. Di situ, Bunda Lesti mengatakan, "Meluncur sayang-sayangku, wow!" Namun, di kalimat komentar ini begitu banyak tanggapan netizen. Persahabatan, ya, kita lihat bersahabat, ya. Salah satunya di sini ada kalimat komentar. Les dikejara badannya doang di keluarga suami Buat formalitas doang ya les katanya persahabat ya Ini kalimat komentar yang sangat membuat warga Konoha pun persahabat geram banget persahabat ya Kita lihat di sini ada jawaban dan tanggapan dari fans Leslar Kita lihat dari senior Ruri mengatakan berisik kau lagi lebaran juga seuzun mulu Lu kagak punya keluarga apa, maaf-maafan gitu Gih, malah ngurus keluarga orang lain Hadeh, norak, persahabat ya Ini ngurusin Buddha Kejora nih, persahabat ya Masa Buddha dibilang badannya doang di keluarga suami Buat formalitas doang, katanya persahabat ya Hingga menuai banyak juga jawaban komentar dari para fans Kita lihat juga persahabat ya Ada tanggapan dari akun Instagram Rak 12 mengatakan, "Kayaknya manusia satu ini gak lebaran, makanya head comment terus. Sebenarnya, kau punya keluarga apa enggak sih? Terserbet ya, ini tanggapan dari beberapa fans. Ya, doakan saja. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora selalu dilindungi dari orang yang tidak baik, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik juga. Terserbet ya, kita hanya bisa berdoa. Semoga Leslar." Rumah tangganya rukun dan bahagia Amin Dan pasti juga persahabat kita selalu menantikan Kejutan dan selalu menunggu kabar baik Dari Lesnar family Tetap stay tune ya di channel ini biar kalian tidak ketinggalan Info-info menarik dan terbaru Dari Lesti dan Rizky Bila Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh